Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Guys, selamat siang dulu ya sebelumnya sampai lupa. Selamat siang buat kalian semuanya. Oh uh, ya, hari ini saya ada waktu mumpung majikan saya keluar. Jadi saya mau kasih review kamar saya di sini. Kamar saya di sini enggak enggak terlalu besar, teman-teman, tapi nyaman. Nanti saya coba ukur ya berapa kamar saya. Jadi langsung saja kita review kamarnya ya. nah, jadi ini kamar saya disini aduh eh, pokoknya gini ya ini pintunya segini pintunya ada berapa jengkal satu, dua tiga jengkal pintunya nah, ini ada nah, ini ada lemari di sini, ini semua lemarinya bos aku ini lemari barang-barang bos aku tuh suka beli barang jadi dia banyak barang Nah tere, ini dia kamarnya guys tuh. ini untuk pijet nenek aku nah ini meja ini guys meja meja yang sangat spesial jadi ini kardus tempat aku sepatu guys nah aku jadikan meja untuk ngecas untuk taruh makanan atau apa gitu ya kasih bunga yang cantik kayak gini nah terus Gini ya ini kamar aku kamar aku nih kamar aku hanya seluas kayaknya 1 meter ya ini kamar aku cuma satu meter guys ya ini tempat tidur aku dan ini ini tuh tempat baju kotor aku ya guys, jadi baju kotor aku ini aku taruh sini ya kan, nanti kalau aku mau tidur baju kotornya ini, nah aku letakin di sini nih di bawah situ gitu, nah dan ini semuanya penuh dengan barang, tuh semuanya penuh dengan barang kan, tuh ini tempat celana celana aku. Dan ini itu jendela. Jendela ini tuh buat jemuran, guys. Tuh. Jadi di sini kamarku ini plus dengan tempat pencemuran Oh my god, betapa hidup bahagianya diriku ya. Nah, dan di sini itu lemari aku lemari bajuku cukup luas sih guys nenekku berikan aku lemari yang luas ini apa ya ini mereka mau eksis kali ya tuh mereka mau eksis aku umpetin dulu ya guys karena ini maaf ya enggak aku buka karena masih berantakan dan ini gini guys tempatnya tuh ini ada rak-rak gitu. ini tempat buku-buku buat kuliah ya kan tempat laptop ini nanti rencananya mau semuanya mau tempat aku buku-buku guys, karena bingung nanti bukunya kan tambah banyak gitu. ini buat tempat bedak gitu, sini pembalut semua taruh di bawah dalam sini biar nggak kelihatan gitu guys, ya kan. Nah, aduh anginnya kenceng guys tuh di sini. Nah seperti inilah guys penampakan kamar aku. Eh bukan penampakan ya seperti inilah kamar aku di Hong Kong guys jadi itu semuanya barangnya nenekku yang atas barangnya nenekku tapi yang bawah ini barang-barangku semua jadi kita pembagian nenekku satu aku satu itu ada tenda dan itu ada apa AC jadi aku di sini beri AC fasilitasnya kasih kipas angin juga gitu guys. Nah di sini tas-tas aku aku taruh sini. nggak penting juga kali ya guys. Tapi nggak apa lah. Aku eksposisi kamar aku ya guys. Nah seperti ini. Aku mau mau ini ya guys. Mau coba mau coba ini. Meterin kamar aku ada berapa ya di sini ya. Oke, tunggu dulu. Oke jadi aku mau ambil meteran dulu. Aku mau meterin kamar aku ini luasnya berapa. Karena kalau sesuatu bukan dengan faktanya itu nanti uh, termasuk uh, apa ya informasi yang simpang siur. Jadi saya mau ukur dengan kenyataannya seberapa ya. Terus di kamar aku ini dibandingkan kamar dimajikan aku yang dulu cuma satu badan gini guys. Jadi ya coba kita coba berapa. Nah, berhubung enggak ketemu meterannya, guys. Meteran baju sih, enggak tahu ke mana. Saya meterin pakai ini aja ya, guys. Ada berapa sentimeter? Oke, mulai dari... yang sebelah sini uh, lebarnya ini semuanya 80 cm. Tetapi yang sebelah ini nih panjangnya ini panjangnya ini 180 cm. Eh 160 cm, guys. Nah, aku mau ukur ranjang aku ada berapa cm ya? Aduh, ini ini amat sih. Tahu tidak ada satu meter ternyata hanya berapa nih 87 cm guys, nah inilah guys uh, kamar aku, kalian bisa simpulkan sendiri ya, berapa besarnya ini kamar aku ya guys pokoknya intinya kalau kalau diginiin dilurusin semuanya berarti ya panjang kamar aku jadi 100 berapa ini delapan eh, 160 cm ditambah 80 cm ya berarti 100 240 cm berarti bu du, sekitar dua setengah dua setengah meter sama yang 80 puluh kali dua Nah itulah biar jelasnya. Oke okay, ya sekian dan terima kasih. Tetapi aku sangat suka juga guys. Uh, tempat ini sangat nyaman uh, juga aku menghabiskan waktu di kamar ini. Baik aku belajar ataupun aku menangis ataupun aku bercanda tawa. Ya hanya dengan bantal-bantalku ini guys. Nah semoga video ini Ya guys, jangan stress jangan mengeluh, mempunyai kamar kecil tetapi nikmatilah itu guys supaya kamu nyaman. Oke okay, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. bersyukur selalu. Oke okay, bye bye.